breakers ke breakers aku ada yang tahu ini apa ini adalah jengki alias jengkol dan ini namanya peda ini ikan peda asin ya guys Nah yuk kita prok-prok prok jadi apa ikutin terus ya guys kita mau menggoreng Yuh. Oh. campurkan siraukan Kiraukan kualinya yang berwarna black ya guys. Lanjut tunggu sampai garing. Nah guys ini namanya sedap lagi guys. Ini nih tau nggak guys? Ini, ini makanan termahal karena masih jarang orang yang makannya kan. Ini namanya makanan Sultan guys jengkol parah. Uh, Banyaknya dicamin endul, lain-lain dulan Ini aku buat di level 5, guys. Setelah lagi kita makan. Hmm, siapin nasi ya. Nasi beserta pau, ayo makan bareng Zetika Wijaya. Yuhuu, tumpah-tumpah, guys. Kita taruh di sini ya. Tuh Ini apa pedanya Ini jengkolnya guys Bermandikan uh, Mantul guys Hmm Nikmat mana lagi yang kau dustakan geng Hmm Hmm aku gak sendiri, tapi ditemani sama terararang kali ini kita mau makan, makan apa yang makan peda pelangi peda pelangi nantep deh hmm. pokoknya nih gengs tuh ikan peda ini makanan sultan Geng. ini jarang yang makan loh peda pelangi tapi dia gak asin terus dicampur sama jengkol enak jengkol adanya suka gak jengkol? ayo kita makan yuk ya, bismillahirrohmanirrohim Hmm. Hmm. Okay. Hmm, nikmat bismillah baik. banget asli. Hmm. ada asin -asinnya gitu. nambah hmm. hmm, hmm. pokoknya. Enak banget. Enak, hmm, enak banget. Cuma hati-hati ya, ada tulangnya, sedikit, enggak terlalu banyak itu tulangnya, ada aja tulang. Cabe nya coba cabai sayatan ya. Coba coba sayatan nih hmm, hmm. hmm. nya tuh dicocol dikit-dikit. jadi dagingnya dikit, asinnya banyak. Yuk. Cara makannya digitu-getiru. Gitu Sedikit-sedikit -gitu aja enak. Kak orang udah pernah ngesuk? Akhin. Oke. Tapi kalau aku yang buat. Seger hmm. kok. Hmm. Nikmat, guys. Enggak ada asin-asinnya, guys. Hmm. nikmatnya, malam ini, teman-teman nih, nggak subscribe, nanti bisa waktu-waktu kita ngadain quiz. Di video kita juga Tinggal jawab aja Pertanyaannya apa jawab Insya Allah kita Baca komentar kok jadi kita perhatiin terus Komentar-komentarnya kita lihatin Lumayan hadiahnya PK, PSBB Family Buat makan Pokoknya tonton terus aja video-video kita Hmm. Nah, enak banget nih. Ya. Hmm. Kalau campur bumbunya bumbu kering nih ya? Hmm. Hmm. bisa gendut lagi gini temen-temen iya. kalau ada masukan saran, kritik komentar aja di bawah ya pasti tahu kurang-kurangnya apa nih channel kita nih kita tuh bisa berkembang lebih bagus lagi. Hmm. apa ya, mm, daging melewat lewat. lewat enak banget. Hmm. Hmm, kalau dibuatin yang lebih pedas lagi, hmm, ini padu ya, asin sama pedes, campur, ya. Manis. Hmm. Mm -hmm. Ini gue beli setengah meter nih, tapi emang bener, enak banget. Ini buat seblak. Hmm, kerupuk seblak enak banget. Boleh. Masih kan, habis Nambah lagi nih guys, di belakang lagi makan nih karena sibuk karena gak aktivitas sehari-hari sabarin aja ya Macam lagi kayak gini masa pandemi emang sulit banget buat semuanya Jadi kita kalau nggak kerja tuh agak gimana gitu kan kalau kurang buat bayinya ini itu kurang semangatin aja Hmm. Nikmat kok Nenek Nikmatnya kayak gini ya Iya beneran nikmat banget Pokoknya jalani, Nikmati syukuri. Syukuri. Dan jangan lupa bahagia aplikasinya banyak Enak kok. ini mau kurang 10.000 kok ada Rp 10.000, ada 15.000 Udah lupa Gaya yang makannya enak hmm. Ini kita sempet, baru sempet makan Maghrib Baru sempet makan Karena emang sibuk di dapur Baru sempet makan Maghrib Nah Karena udah Selesai Mau sholat dulu ya guys. Salam. Yeah. Makasih, ya, ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, like, subscribe, komen. bantu hmm. share deh ya. Hmm. Biar sama-sama nih, sama-sama hmm. subscribe. Ini kuda ada habis. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Tonton terus video-video kita -video selanjutnya biar kita tuh saling berbagi saling mengerti dan berbagi informasi juga tentunya oke teman-teman sampai, sampai jumpa di video berikutnya bye-bye